waspadai oil masih tertekan secara umum pada grafik satu jaman bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support perhatikan jika pergerakan oil tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 69,89 sampai 70,53 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 68.87. Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 70.53 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 71.53. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983